Ya, what's up bro, apa kabar semuanya Halo Mabro. kali ini Mabro, Coba bakal mau bagi settingan atau sensitif atau sama bro. Ya, seperti yang kalian tahu, settingan atau sensitif atau soca ini paling laku sece Odem Indonesia bro. ya kalau kalian liat lihat itu settingan sensitif atau soca Vipsnya banyak-banyak Mabro, saya udah bikin banyak sekali konten-kontennya ya bro. Dan pastinya bakal update setiap beberapa bulan ya. Satu atau dua bulan sekali Ma bro ya Dan kali ini Mabro Oca bakal mau bagiin sensitivitas Oca ya Tapi di Android nih Khusus kalian yang pake Android pasti banyak banget kan Yang pake Android dibanding iPhone Cuman Oca sudah mendapatkan triknya mabru Jika Oca nanti bagian sensitivitas Oca dari iPhone Nah kalian tuh cara settingnya ke Android gimana Ma bro Oke langsung aja kita buat setting Ma bro ya Let's go Nah jadi kalau misalnya kita pakai Android ma bro Yang Ocha rasakan perbedaan dari iPhone sama Android ini Ini BTW HPnya Poco F3 ma bro Ini HP yang lumayan worth it dipake Harganya tuh cuma 3-4 jutaan aja Tapi masih enak dipake ma bro Sedikit rekomendasi buat kalian ya Yang mau cari HP Android misal HP kalian udah nge-lag Ini menurut Oca, terbilang murah segini Tapi masih oke okay lah dipake ya Nah perbedaannya nih ma bro Ketika Ocha pakai yang di iPhone sama yang di Android ini Yang di Android ini lebih licik. Mabru jadi kita sensitivitasnya itu harus dikurangin, biar agak berat mabru. Kalau kita tinggi sensitivitas kan semakin licin ya? Kan, nah, penyirik kita kurangin, dikuranginnya berapa? Semuanya masing-masing 5 -masing ya. Jadi misalnya nanti Oca bagiin sensitivitas iPhone ma bro, dikurangin 5 Dan sekarang nih Oca kan pakai Android ma Bro. Berarti untuk kalian yang pakai iPhone itu tinggal tambah 5 aja ya Jadi tambahin misalnya 139 nih Kalian yang pakai iPhone tinggal tambahin jadi empat. Dah gitu aja, simple ma Bro ya Nah ini Oca bagiin saja settingan atau sensitivitasnya ma Bro. Ya, Oke, okay. silahkan kalian lihat ya Ini gyroscope nya Fire Sensitivity Ya. Ini yang Android. Cuman maaf banget nih kodenya nggak Oca generate ma bro, karena Ocha masih menggunakan HP iPhone ya untuk main CODM nya Jadi untuk kode-kodenya kalian bisa nonton video sensitivitas sebelum video ini mah bro ya. Oca kasih tahu di sini. Jadi kalian lihat aja nih silahkan ya. Ocha scroll scrollin ya kan. Oke. Nah. Silakan kalian lihat ya. Deh, terus habis itu ke kontrol. Nah, dari iPhone waktu itu pas Ocha pindah ke Android nih. Sekarang ini, mabru, ya. Ini uh, agak ngacak-ngacak, jadi kita harus setting lagi. Kalau layout ininya ya, kontrolnya ini settingannya udah sama seperti yang Ocha di iPhone ya. Tinggal kita save and use aja, Bro. terus kita ke basicnya. Kalian lihat, silakan masih sama Mabru basicnya ya masih sama seperti biasanya, tidak ada perubahan ya. Untuk grafiknya mah bro, ini pokok F3 bisa sampai ultra ya. Wah, gokil juga nih mah bro. Tapi grafiknya tetap lowin aja ya, supaya lebih aman ya. Ini Oca uh, matiin aja deh. Kayak ininya nih, nanti laisin. Ya. Biar agak sedikit lancar. Mungkin aja bisa tambah lancar ya kan. Dan untuk Battle royale mah bro, ini ocha masih sama ya sensitivitasnya. Masih menggunakan sensitivitas sebelumnya ya kalian bisa lihatnya ocha scroll-scroll nanti kalian tinggal pause aja ya oke tinggal pause misalnya Ocah kecepetan tinggal pause aja sensitivitasnya ini masih sama mungkin agak sedikit renteng ya seperti ocha bilang tadi misalnya kalian pengguna iPhone tinggal ditambahin 5 aja ya kan dan kalau Android dikurangin 5 gitu aja bro Oke biar setting Ya gini-gini aja Ocha scroll lagi mah bro untuk kalian pengen ngikutin Ocha ya kan Oke dah semuanya sudah. Aman ya, dan untuk kalian yang hp-nya lumayan kentang gitu ya, coba bener, bener saranin kalian pakai low frame rate itu paling tinggi ya. Paling tinggi dah, jangan dilowin juga frame rate itu sangat penting, ma bro. Dan jangan lupa, lagi ma bro ini bagian download ya. Misalnya, size kalian terlalu besar ini, kalian bisa buang saja nih ma bro. Di pojok kanan atas ini kan ada downloading tuh ya, terus ada tong sampah. Nah, ini bisa dilihat, oke. Okay? Untuk kalian, hp-nya tidak mencakupi keseluruhan, ya. Jadi, ini bisa dikurangin aja nih, delete, deletein, ya. Tapi, ranked match-nya itu yang maps, jangan ya. Paling kayak skin-skin, ya. Kalian deletein boleh lah, ya kan? Map-map yang tidak terlalu penting, yang di luar ranked itu kalian delete, deletein, bisa di delete ya ma bro. Jadi, ya, cod mini itu masih bisa di ma bro. Walaupun, ya kelihatannya berat sekali ya kan dan map-map di battle royale kalian juga bisa jangan di download ya Misal kalian nggak main battle royale jadi mainnya multiplayer aja ya tapi kalau misalnya battle royale kalian harus download gitu <tuh> loh mauro. Oke, sekarang langsung aja Bro kita main Krangket yuk Kita langsung tes sensitivitas Ocha di Android ini. Apakah oke Mabrur Ocha main di Android? Sebelumnya Ocha udah pernah bikin Bro pake Sony ya, HP Sony waktu itu gara-gara Ocha tembus turnamen sampai ke World Championship. Jadi dipilihin hp Sony. Dan itu aja sih yang Ocha pernah bikinin sensitivitasnya untuk Android ya. Kalian bisa lihat juga ya. Search aja di YouTube Bro Sony sensitivitas Ocha DZ itu harusnya nanti keluar ya kan. Oke. Let's go. Halo semuanya Mari kita kasih tahu yang serem-serem Yuk, Gas bro hmm. Gila enak kali ya eh. liat <laughs> napr, dia menungguku di situ ya, asum sekali bro. Hah, mati oca. Iya, nonton deng. Hati-hati. Kita setup deh. Kemana setup pegawai? Ya, Wah, nggak ada orang sini. Oke. Okay. Ucap apa, Bro? Belakau. Hmm. Let's go. Langsung kita gas lagi. Mana lah musuhnya? Macam di Android waktu okay gitu. Ya. cuman yang antre juga kan sudah mati nah, tapi nggak apa apa ya Tidak, kita temui pantai ya. Oh, kan main, kan main, kan main, kan main. Wah, mantap jiwa itu ban rumah bro. Ya, kita langsung pulang saja. Ada, ada orang dorong Mantap mantap tuh oke. Okay. Bah. Ada ulti. Tidak. Dia mengeluarkan claw ya. Harus oh, sangat dikalikan sekali Bang. <tinyan> Oke mantap mabro hmm, Gila Rimpisku mantap sekali kan Ini buat rusher Buat support Enak semua loh bro. Kalian boleh pakai ya Wow mati aja uh, Sain sekali Sniper pun enak ya tapi sniper Oce Saranin uh, sesinya di atur sedikit lagi sih. Kalau misalnya Apple, ya kalau yang seperti Oce bilangin ditambahin karena di Android ini merepotkan. Kayak... Wae, mati Oce mah Bro. God oh, slave sekali tapi kita menang. The best bro, the best, the best. Ya, nah. lihat dulu nih animasi mete Oce mah Bro. Buh. Terbang-terbang uh, hmm. Nice hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Let's go. hai, hai, hai, hai, sabar hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, tidak hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Hahaha udah pindah base kah? Gua belum ngekill, bro. Jadi bentu akan membantu banter kalian ya, teman-teman. Oh, gila ya. Karena sensitivitas OC itu wajib bisa dipakai di semua kalangan. Mau itu shotgun, sniper harus bisa dipakai. Aduh. Kaget lo, Ja, bro. <tuk> woi satu lagi satu lagi di atas di atas dia nggak satu hit mah bro itu sangat curang sekali bro hmm, ya kan halo halo halo dikaget weh weh dibokong ocema bro wah sponnya aneh sponnya nggak jelas sponnya Maap -maap, dia maap -maap, dia maap -maap. wah oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, coba oke, apa pula oke, oke, oke, oke, oke, bener-bener, apaan? -bener. dan ini bocah toxic bener dayat skor striknya. <sukur> nah, sabar. <sukur> kita. Uh, Dulu, orang -orang. Hey! mati dia mati, mati, mati, mati. masukin, masukin masuk masuk masuk masuk hey. nice. hey, mati woi jelas ya si tipe saja, benar-benar mantep ya Oi, what's say, bro? <Sullius> <Sess> <Sess> <Sess> <Sess> ha Nice. Mana ada busanya? Nice. mati. Mm. Oh, tidak halo oke okay. wah gila shotgun gue wah tak ada bisa yang mengalahkan sergantung walaupun dia menggunakan banyak shotgun ya di timnya gila lu nggak usah deset bro ya okay. nih pala lu tuh Kenapa? eh nggak mati hampir aja nggak mati hmm. Aku akan buat kamu menangis deh. Aduh nggak dek kenak. Bocah kocak, bocah kocak, bocah kocak, kocak. Nice teman-teman, kita harus kasih paham musuh-musuh ini ya. Eh, uh, orang nembak apa bro? Nembak angin nembak. Nice bro. What, eh, what gaming, what gaming, what hmm. gaming. Hmm, apa kau nggak menangis? Menangis yang lebih keras. Ah, ah, ah, ah. Woo. Keren, kan, Ma Bro? Gimana menurut kalian? Nah, yaudah, yaudah, semuanya. See you next.